Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa wa adhul Wa ahli baitihi Wa awam bisanil ayawam bil qiyamah para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya ini kiai haji Abdul Azim Kholil Raden kiai haji Abdul Latif Amin kiai haji Maki Nasir kiyai haji Fakhrillah Ashal, kiai haji Hasbullah Mukhtarom kiai haji Abdul Wahab Zazuli para kuskus -kus dan para guruiah, Mbah yang sangat saya cintai, terutama Gus Karor, mana Allah? <gulik> mana tadi Gus Karor, Rakaror ini? <gulik> wow, Rakaror yang saya cintai, jangan tuh! <gulik> Dan akan turun lagi Insyaallah yang saya hormati Kiai Haji Nuruddin Abdurrahman Kiai Haji Abdul Muhaimin Maki Kiai Haji Imron Fatah Kiai Haji Agus Lukman Hakim dan para Kiai yang hadir yang saya hormati Ketua NU NO Jajaran Syuriah dan Vidya seluruh Banom yang sangat saya hormati terkhusus jamaah muslimat Nahdlatul ulama dengan yang dipimpin ningmut yang sangat kita hormati dengan mobilitas ningmut yang luar biasa Alhamdulillah perempuan-perempuan Nahdlatul ulama hadir malam hari ini untuk menjadi bagian dari semangat adalah Nahdlatul ulama ke 97 para hadirin wal hadirat yang berbahagia Nahdlatul Ulama lahir adalah sangat tidak bisa dipisahkan dari Syekhna Khalil Al Bangkalani. Jadi di Madura ini ada seorang ulama yang menginspirasi pendirian organisasi pendirian jam ayah yang hari ini menjadi jam ayah kaum muslimin terbesar di dunia <tuk> yaitu Lahbodil, ulama sebuah barisan santri yang lahir tahun 1926 sebagai sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa lalu dan mengambil masa depan yang lebih baik namanya al muhavwadu al al wal ahu bil jadidil aslah jadi jangan dikira NU NO itu barang baru NU NO berdiri tahun 9 tahun 1926 itu wadahnya tapi isinya nahdlatul ulama sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Sebab Nahdlatul Ulama adalah wadah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri 26, tapi isinya adalah semenjak zaman Rasulullah. Jadi di Nahdlatul Ulama ini ada namanya ahli sunnah wal Jamaah, ya. makanya prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah adalah prinsip yang tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama. Artinya, Nahdlatul Ulama adalah jalan keselamatan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi ikut Nahdlatul ulama insya Allah selamat sampai di akhir akhirat itu Nahdlatul ulama makanya kalau yang tidak mengerti Nahdlatul ulama dikira Nahdlatul ulama itu organisasi murni kemasyarakatan dikira organisasi NU NO itu seperti organisasi yang lain sehingga kemudian yang dilihat adalah semata-mata capaian Nahdlatul ulama sebagai organisasi umum makanya kalau dilihat dari situ kemudian banyak yang kemudian merasa tidak butuh Nahdlatul ulama sehingga di tengah jalan dapat tawaran yang lain belok mengikuti yang, la yang lain Hal ini tidak perlu khawatir. Karena dulu ketika santri melakukan gerakan-gerakan besar, bahkan orang alim dari Belanda juga bingung dengan Nahdlatul Ulama, bingung dengan san, santri. Mereka hanya punya kesimpulan satu bahwa di Indonesia itu ada satu komunitas muslim. Ya. Komunitas Muslim yang disebut san, Santri, di mana santri itu cirinya tiga, kata Belanda. Apa cirinya? Sarungnya ngelinteng. ya sarungnya melintang, pecinya miring, tangannya gudikan. Itu dulu yang rambut siapa? Oh masyaallah. Nggih monggo-monggo, monggo. Alhamdulillah. Sugeng rawuh. Itu kalau orang Jawa menyebutnya sugeng rawuh. Monggo-monggo. Jadi dulu orang Belanda ketika menyebut santri itu cirinya tiga karena nggak ngerti santri itu apa pokoknya ada kaum muslim di Indonesia di India Belanda kok pecinya miring sarungnya melinting ngepir-ngepir gitu terus tangannya gudikan itu itu pasti san, santri dan santri ini adalah satu komunitas yang oleh Belanda sangat susah dikendalikan karena tidak pernah mau berkompromi dengan Belan Belanda. Tidak pernah mau berkompromi dengan penja penjajah. Eh, Ogrimes. Udah tutup aja nggak apa-apa. Barokahnya Syekhona Khalil, semoga hujan reda Al Fatihah. saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bangkalan yang pertama itu bikin acara pernikahan. Tapi di musim hujan datang ke tempat Syekhona kholil Tolong saya, tolong hentikan hujan. Karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya. Saya ingin 7 hari 7 malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Syekhona memang wali pasti bisa menahan 7 hari. Baik kata Syekhona kholil ambil kertas. Kertas diambil sama Syekhona kholil ditulis, dikit ditulis tolong tulisan ini kamu paku di atas pin pintu benar-benar 7 hari 7 malam nggak hujan akhirnya bapak bupati ini saking senengnya pengin tahu tulisan apa ini kok hebat bisa menghentikan hujan sampai 7 hari 7 malam begitu dibuka bapak bupatinya emosi karena tulisannya bupati malah naraja <laughs> loh itu makanya, insyaallah ini gerimis saja itu ya hujan ya. Jadi kenapa para santri ini kata Belanda, track recordnya itu sangat tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan oleh Belan Belanda diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari se apa, seluruh Jawa bahkan sebagian besar Sumat Sumatera sampai di Madura dikenal dengan pemberontakan Diponegoro perang Sabil akhirnya Belanda kalah kalang kabut 2 juta gulden habis ratus ribu tentara terbaik Belanda habis kenapa? karena perang melawan Diponegoro santri Diponegoro adalah san santri buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata Bahkan pengamal torekoh dalam kehidupannya sehari-hari Akhirnya Belanda sudah deh kalau kayak gini bangkrut kita Santri ini gak pernah bisa dikontrol Akhirnya ada seorang politisi Belanda Namanya Van de Venter Mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda Belanda. diusulkan pada ratu Wilhelmina Tuan kalau tanah Hindia Belanda ini terus dijajah dengan kekerasan kita akan mengalami kebangkrutan kita akan mengalami kebangkrutan besar karena apa dipelopori oleh santri kita tidak bisa lagi mengendalikan para pemberontak di Hindia Belan Belanda terus apa usulnya Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik ke perubahan yang bersifat pengetahuan Artinya apa? Orang Hindia Belanda mesti dididik dengan sekolah cara-cara Belan-Belanda Akhirnya Belanda menyetujui Ratu Wilhelmina Bahwa anak-anak Hindia Belanda harus disekolahkan dengan standar ilmu Belan-Belanda nggak bisa dijajah secara fisik, bisa dijajah secara pengetahuan akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah politik Belanda ini dikenal dengan nama politik etis dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah tapi apa dinyana, apa disangka santri tetap melakukan perlawanan dengan Belan, Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal mantasyabbaha biqaumin Amin humm jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu, santri sudah lebih dulu bersemboyan Manta sabbahu qaumin minhum. Wah, akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan Belan Belanda. Kurikulum Belanda patah oleh san santri. Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras. Belanda pakai baju jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri ngelawan pakai sarung Belanda akhirnya bingung Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal Belanda pakai sendal, santri pakai sendal dari kayu Belanda ikut pakai sendal kayu, santri pakai sendal pentolnya satu oh Ini perlawanan, Belanda marah Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren tebu Pulang, diminta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hashim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden karena uang gulden duitnya Belan, Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang karena padi dan sapi bukan bagian dari mantan. Sabah, Beton, minum tapi uang gulden adalah bagian dari min min um. jadi konsisten orang itu kalau ngelawan jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri ini tidak konsisten akhirnya Belanda marah karena Belanda marah tiba-tiba kemudian pondok diteken akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebuiren karena pabrik gulo cukir, cerobongnya meluntir jadi angka 8. bengkok ini, itu ditekuk oleh saudaranya punya inafika, namanya Mbah Rosidi dan Mbah Kiai Basyarudin. Makamnya yang Mbah Rosidi di pojokan Makam Tebuiren, yang Mbah Basyarudin makamnya ada di Sewulan Pono, Roko Wah, akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda. Nggak mau, akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu, santri ada di kampung dan ada di gunung-gunung. Makanya, kalau santri dibilang deso, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu. Karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Gak bisa diatur, kenapa? santri kalau sudah urusan ini kok gak bisa diatur karena santri ditinggal di warisan warisan apa? ada warisan-warisan Bahas Hashem pun diwarisi oleh Mbah, Kho, Mbah Kholil warisan bakholil, tongkat, sama tas, tasbeh semua ulama punah warisan warisan karena al-ulama warisatul Nah, ulama-ulama ini diwarisi dua satu diwarisi is islam islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan islam ahli sunnah wal jamaah apa itu? Islam ahli sunnah wal jamaah Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikut berikutnya kenapa? karena Rasulullah mengwariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah siapa orang yang di zaman Rasulullah? ya orang Mekah yang namanya Abu Bakar yang namanya Umar Aussman, Ali, Polha, ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah hidup bersama. Ternyata belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni belum ada, cana. Lalu Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat. Ada orang ingin belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ketemu Sahabat. Sahabat, orang ini disebut tabi, tabiin atau pengi, pengikut Nah, setelah itu ada lagi yang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu Sahabat, ketemunya tabi, tabiin. Orang ini disebut tabi tabiin. Terus orang lagi pengen belajar, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu Sahabat, nggak ketemu tabiin, ketemunya tabi tabiin. Orang ini disebut tabi alta, sampai akhirnya terus-terus-terus sampai akhirnya orang-orang di bangkalan orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Sayykhona Khulil Lah kalau Sayykhona Khulil ini pengikutnya namanya San santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali tabi'a tabi'a tabi'a tabi'a tabi'a sampai panjang inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah makanya nahbatil ulama mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah dimana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu, pendahulu ajaran Rasulullah dipelihara yang diajarkan sahabat ya kita pelihara yang diajarkan tabi'in kita pelihara makanya kalau mau cari sejarah besar secara besar ahli sunnah wal jamaah carilah di dalam nah ulama masih lengkap contoh tak kasih contoh jadi islam itu setelah keluar dari makkah ke Madi, madinah dari madinah kemana ke bas Basro. di basroh ketemu seorang raja hebat namanya rustum orang indonesia nyebutnya rustam yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Talib Raja Rustum tertarik akhirnya ngambil menantu Sayyidina Hu Husain lahir Sayyid Ali Zainal Abidin tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus-penerus perjuangan Rasulullah terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Hu Husain hasilnya apa? Sayyidina Husain terbuka terbunuh di bulan asyur asyurah tanggal 10, 10 peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia Nah peristiwa itu tidak boleh dilupakan makanya penerus-penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura oleh orang di Indonesia oleh santri disebut bulan su surah atau su Surro karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat. Zainal Abidin, bidin Zainur Rohim, oh, Rohim. Apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang tapi Karor itu toh. Ada Karar. Ada. Ya ada Kar. Jadi Madura itu bedanya apa kalau Karor sama Karari? Ada, ada di mana? Ada, jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang. Jadi pendek, gitu. Nah, di sini asuro peristiwa itu masih ada bulan su surah atau sura makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan ah, anak karena itu bulan du duka. Sebagian besar bikin bubur merah bu, putih. Sebagian besar santunan anak ya, hatim. itu masih ada di kalangan san santri. Karena apa? agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya bulan Surah ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama Surro yo disimbolkan dengan ikan Surro dan yo Ada. Nah, termasuk Raja Rustam masuk Islam sebelumnya menyembah api apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api namanya mana? manaro begitu masuk Islam apinya dibuang manaronya taruh di depan mas masjid akhirnya masjid Persia punya manaro semua dunia Islam lihat manaro kok bagus maka berlomba-lomba bangun mana? manaro sampai Madura namanya menara oh ini, ini, ini mozaik, mozaik, mozaik, masa masih lengkap dno masih utuh karena dijaga namanya alisul nahwal jamaah runtut ya dari bahashe runtut ke runtut ke kiai soleh darat runtut ke kiai masih runtut ke kiai khairon masih runtut ke kiai abdul wakid gurunya masih runtut kepada Kiai Abdul Halim masih runtut, kepada Kyai Sofian di Tuban masih runtut, kepada gurunya Kyai Jabar masih utuh ceritanya, kepada Kyai Abdul Rahman Lasem masih utuh, kepada Pak Abdul Halim Benowo masih utuh, kepada gurunya Syekh, kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Gesek masih utuh, kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU. Kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh, kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh kepada gurunya namanya Sheikh Ibrahim Asmoro masih utuh kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir atau Sayyid Jumatil Kubro masih utuh sejarahnya kuburannya masih lengkap kalau di NU NO, masih didatangi kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa, masih utuh dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh kepada gurunya namanya Sayyid alawi Amil fakih. Masih utuh kepada gurunya. Said Ahmad Sohib, mirbat. Masih utuh kepada gurunya. Said Ali, kolek osam. Masih utuh kepada gurunya. Said Alwi, kepada gurunya. Said Muhammad, kepada gurunya. Said Alwi, kepada gurunya. Said Obeidillah, kepada gurunya. Namanya. Said Ahmad Al Muhajir. Masih utuh kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uroidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Sodeb, kepada gurunya Sayyid Muhammad Bakir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, kepada gurunya Sayyidina Hasan Hussein, kepada gurunya Sayyidina Ali, ya ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu SAW, masih utuh, beserta sejarahnya bahkan ketika situasi politik sampai Said Ali Zainal Abidin keluar dari Jazirah punya anak Said Bakir Said Bakir punya anak Said Jafar Sodik sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah lahirlah solawat kegelisahan, kegundahan Allahumma shol li'ala sayyidina muhammad wa ashgili Keluarkan kami wa ali wa sahbihi ajma'in di NU masih utuh masih komplit makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di Masalah. lalu seluruhnya Mas utuh berser-geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara Maseh utuh peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in Maseh utuh persiapan perang di Antokya yang melahirkan khizib-khizib besar Maseh utuh di kalangan Nahdoti ulama membangkitkan semangat perang di peristiwa entukia yang melahirkan diba yang melahirkan berjanji di NU maseU utuh namanya berjanjian sama diba dibaan dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari maroko melewati lautan atlantik yang ganas maka untuk meredakan laut meredakan laut lahir hizib yang dikenal nama hizib bahri masih utuh di kalangan santri dalam persiapan perjalanan melewati padang kalahari menangkal petir yang masuk masih utuh nama namanya khizib bar, bar persiapan masuk di terusan Suez lahir khizib namanya khizib latif masih utuh kecamuk perang lahir khizib nasor masih utuh kepasrahan kepada rasulullah yang melahirkan sholawat nariyah masih utuh di kalangan santri nah ulama Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amalia, amaliyahnya sampai akhirnya Islam bergerak terus masuklah Islam ke Nusantara masih utuh kecintaan para ulama Nusantara pada Rasulullah dimana Rasulullah dalam setiap beribadah pakai baju jubah masih utuh dipakai tapi karena jubah tidak bisa dipakai oleh orang madura kalau mau nanam padi mau karapan sapi maka baju rasulullah yang disebut baju syar'i agar tidak hilang identitasnya maka baju syar'i dipotong potongan syar'i namanya syar'on orang dulu tidak punya huruf a'in punyanya monggo potong maka syar'on menjadi sarum sa, syarung, saruan menjadi saru sarungan ini identitasan santri masih lengkap. Pelajarannya masih lengkap. Di mana ketika membawa Allah ke Nusantara, orang Nusantara tidak mengenal Allah tapi mengenal pangeran. Penge, tidak ada masalah. Inilah yang dilakukan. Masuk ke sebuah negara adalah untuk mena, menanam. Enggak. karena ayat Al-Qur'an menjabarkan waqafa billahi syahida ini zaman Rasulullah sendirian Muhammadur Rasulullah menjelaskan era para soha sohabat asyidda'u alal kufar ubayinahum ini adalah eranya sohabat asyidda'u alal kufar saling mengasihi eranya kulafa'u roh Ta minallah fi min sujud, ulama tasawuf ulama fa setelah itu adalah era menanam di tempat yang jauh di dalam Taurat dan di dalam Injil Islam digambarkan seperti tanah tanaman akhraja syat'ahu fa'azarahu pastak lato pastawa ala suqih yuk jibu zurro bihimul guffar maka iranya na, nanam nanam pakai apa? pakai ben benih lah, benihnya dari mana? dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam benih ditanam pakai cara sini Allah ditanam dengan cara sini pakai penge Pengiran, Telmi dan muridun tanam cara sini pakai santri Syekh Ustad dan pakai kia. Kiai. Makanya Kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau Kiai ngumpul nggak bisa dicamakan menjadi kuyaha hak bisa. <tuh> itu itu chat namanya loh. Ah gitu. Nah itu akhirnya kalau orang tidak tak tidak sadar. Oh ini cara nanam. Mulai sholat dengan sembah sembayang, terus diajarkan pelan-pelan santri dengan sembayang, makanya kadang kalau orang tidak paham proses islamisasi di Nusantara orang itu juga bingung cara nah, nanam, nah sekarang banyak yang bingung cara nanam Islam di Nusantara mau ditanam dengan cara di luar Nusantara Tara akhirnya malah ri, ribut itu cara nanam tapi santri tetap konsisten menanam dengan cara itu wali nanam beda-beda bahasanya makanya kadang kalau tidak mengerti emosi masa ulama syaikhun ustadun dipanggil kiai di sini padahal di sini ada tombak kiai pleh pleret tombak kiai apa ada kebu kiai selamat makanya kadang kalau tidak memahami ini dikira ulama itu ada dari kebu dikira ulama itu jadi u ular bukan itu maksudnya ulama itu manusia yang disebut kiai ha haji nah ini kadang ya ya tidak apa apa biar agak rame dikit kadang kita ini butuh keramaian keramaian dikit nggak apa apa ya isharlah ini aja Lo nggak paham, lo katanya di sini orang bisa emosi kalau nggak ngerti orang Indonesia. Masa klub ini di Indonesia disebut aku? Aku? Ah. Ini aku, ah. kalau beli aku, ah. keluarnya klub di sini. Hei ya Honda mu apa? Mio, ini orang marah di sini. Oh, Honda oh, Mio. Mio itu Yamaha. Indomie disebut Sari. Sari Seluruh pembalut disebut soft. Soft tech. Seluruh pompa air disebut sanyo. Kalau nggak ngerti cara berpikirnya orang Nusantara, emosi. Nih ya, masa ada pensodan disebut odol <tik> <tik> Itu cara orang Indonesia. Yang itu kadang dicontoh ibu-ibu Madura. Kalau lebaran, usil. Seluruh bungkusnya kongwan. Isinya rengginang. Jadi harus benar-benar paham ka zara'in akhraja satahu fa azarahu fastaghlafah fasta'ala suqih ya'tizu zura'a alyadhi bihumul quwat arif paham begitu mulai paham-paham akhirnya kemudian orang-orang yang disebut wali ini kenapa disebut wali karena orang-orang inilah khaufun 'alaihim walahum yang sanur enggak takut Allah sebut pangeran takut Ulama disebut kiai enggak takut biar saja. Jadi nggak perlu ditunjukkan ini enggak mau balawali. wali. Nah kenapa? Karena sebelum Islam datang yang memegang kendali agama para brahma brahmana. Brahmana itu enggak takut apa-apa karena brahmana tidak ngurus duni dunia. Itu kasta tertinggi dalam agama Hindu Brahmana. Di bawah brahmana ada kesatria, para raja. Raja tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Vesya, pegawai negeri. Gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, ada pedagang, ada apa petani, orang-orang kaya. Itu Sudra, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada yang peminta-minta pariah Di bawah paria ada tukang ngutil. Apa? Ngentet gitu. itu. Itu kucang. Di bawah kucang ada maling tapi kalau ketahuan lari, itu namanya meleka. Di bawahnya ada yang maling tapi ketahuan berani namanya canda Candalah. jadi pedagang ini sudra makanya ketika Islam disebarkan oleh para pedagang orang Jawa tidak mau orang Madura tidak mau karena sud sudra makanya kalau ada mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar tertolak dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nusantara tertolak Lu yang masuk ke sini, saya kira gak bisa karena yang ngomong agama. Jadi harus benar-benar yang sekelas Brahma. Brahma, dan itu kelasnya wa, wali. Makanya yang menyebarkan Islam, para wali. Wali. Dan disamping para wali Islam di Nusantara ketemu dengan peradaban besar. Ada peradaban Nusantara yang mempersatukan dari Sabang Madagaskar sampai Semenanjung, Australia sampai ke New Zealand sampai ke sebelah Hawaii sampai ke separuh Korea itu dipersatukan waktu itu oleh sebuah kekuatan besar namanya kekuatan Singasari dan Majapahit dan yang harus kita ketahui konseptor pemersatu Nusantara pertama kali adalah orang Madu Madura namanya Aryawira Raja maka sampeyan sudah bertanggung jawab kepada Nusantara Tara, jangan memulai perpecahan Nusantara dari Madura karena Madura adalah yang punya konsep pertama kali tentang Nusantara Aryawira Raja Yusuf itu menjadi majapahit datang para ulama majapahit sudah bangsa besar bukan bangsa kecil kenapa? karena bangsa yang memiliki segalanya adalah bangsa yang ada di Nusantara dari dulu bangsa ini memiliki segalanya makanya dari dulu bangsa ini bukan bangsa kecil jadi Islam datang ke sini bukan ketemu dengan orang barbar bukan ketemu dengan orang yang tidak berperadaban tapi Islam ke Nusantara ketemu dengan peradaban tinggi sebuah kerajaan besar namanya Majapahit punya kitab tata negara yang sekelas dunia namanya negara kertagama karya empu prapanca punya kitab hubungan sosial kelas internasional namanya Suta sama yang disitu sudah mengenal berbeda-beda tetapi tetap satu juwa. Maknanya apa? Sudah memahami ya ayu Inna wa unsa so Sudah mengerti orang sini, sudah enggak ribut. Antar agama sudah rukun, antar kekuasaan sudah ru, rukun. Kenapa antar agama rukun? Karena perang agama terbesar pertama kali ada di Nusantara tahun 820 Hindu Buddha Hindu diwakili wangsa wangsa Hindu diwakili oleh wangsa Sanjaya, Buddha diwakili wangsa Sailendra. Raja Hindu namanya Panukoh sampai takut jadi raja. Raja Sailendra namanya Garung semakin keras kepada Hindu. Akhirnya apa? Terjadi perang orang Hindu takut perang akhirnya pergi ke India belajar ilmu arsitektur pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma akhirnya kemudian yang Buddha semakin kuat akan tetapi ketika bangun tempat ibadah tidak bisa kenapa nggak punya arsitek akhirnya orang Buddha cari arsitek ketemu orang Hindu namanya panuku dibangunlah candi Buddha arsiteknya Hindu lahir candi besar namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur akhirnya kemudian anak si enggak namanya Pramodawar dan yang anti Hindu jatuh cinta sama Panukuh yang orang Hindu Hindu sampai bayangkan Raja anti Hindu anaknya jatuh cinta sama orang Hin. Hindu akhirnya menikahlah anak Raja Buddha dengan anak orang Hin. Hindu akhirnya yang menjadi pewaris Rajaan Buddha orang Hindu namanya Panukoh bergelar Jawa Rakai pikatan. Jadi dalam secara bangsa ini kalau konflik jangan terlalu serius, apalagi Pilpres sudah hentikan konflik itu, khawatir anakmu saling jatuh jin? cinta. Itu berat, sakit nanti. Sudah, makanya saya sangat berbangga Indonesia punya resolusi konflik di mana Bapak Prabowo bisa bergabung dengan Pak Jokowi atas nama apa? Demi bangsa Indonesia. Do ini pembelajaran besar akhirnya rukun Sriwijaya wangsa Sailendra pindah ke Palembang bangun Sriwijaya besarlah Sriwijaya yang namanya wangsa Sanjaya geser ke timur dibibin sindok bikin wangsa Isyana besarlah kerajaan Singosari Ketika kemudian menjadi majapahit rukunkan dalam Binekat tunggal ika semenjak itu bangsa ini saling ja, jaga yang Hindu jaga Buddha yang Buddha jaga Hindu ini artinya apa pemaknaan lakum dilukum waliyadin jadi ketika Islam datang dengan lakum dilukum waliyadin di sini sudah punya prinsip saling menjaga antar agama tidak tercampur dalam peribada tetapi saling jaga jaga makanya dalam situasi yang ruwet kalau ada banser, jaga gereja jangan kamu maki karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia di Bali yang jaga yang jaga masjid pecalang yang terakhir yang jaga masjid di Selandia Baru orang Kristen artinya dunia memang saling jaga jangan saling olo olo dulu olo olo karena belum ada Selandia Baru di mana orang Kristen jaga gereja gereja sekarang kalau Natal semua ikut saling menjaga bareng-bareng banser ada kokamnya Muhammadiyah juga ikut jaga semuanya jaga di Jakarta semuanya saling jaga Lo, ini Loh ini lu bangsa Hindu Indonesia ya. sudah rukun peradabannya besar bangsa ini dari dulu sampai sekarang besar makanya apa? rapat terakhir di Jerman mengatakan 2040 dunia akan mengalami krisis yang melebihi dari krisis corona. apa itu? satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi, energi. dan keputusannya yang sangat membahagiakan kalau krisis pangan, krisis air dan krisis energi terjadi satu-satunya bangsa yang selama tidak kena krisis itu bangsa Indo Indonesia jadi kita ini tunggu aja hati-hati makanya kalau dipecah belah jangan karena 20 tahun lagi seluruh dunia akan datang ke sini cari air, akan datang ke sini cari makanan akan datang ke sini cari energi sekarang semuanya sudah datang ke sini belajar kerukunan cara islam ala Nahdlatul ulama ini sudah terjadi sekarang, makanya dulu yang disebut gudiken, disebut kedonya mereng, sarungnya lete, ini mampu sekarang menjadi tulang punggung Islam dunia ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ini paling berbahagia jadi orang NU. NO. Dan itu warisan siapa? Warisan Sayyidina Khalil Bangka, Bangkalan, nenek moyang kita semua. Kalau kau yang memulai, jangan sampai kau yang mengakhiri, mengakhiri tugasmu berat mengemban misi nah betul lama main-main, ayo ini yang depan-depan ini, ayo berat ban Oh makanya sekarang sudah mulai banyak yang jealous Kenapa harus NU Kenapa bukan kita? ya itu ya, ya, oh ini memang waktunya oh, udah iseng bikin koin miliaran Coba kalau enko itu tiba-tiba iseng gitu nanti Seluruh warga NU sekarang sudah separuh warga Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Penelitian terbaru sudah mencapai lebih dari 100 juta. Saya punya gambaran. Saya punya bayangan. Kita akan mulai nanti dari Bangkalan kalau bisa. Kita kumpul bersama-sama, bikin gagasan. Seluruh warga NU nabung 1 juta selama 5 tahun. Berat tidak? 5 juta eh 1 juta selama 5 tahun. Berarti 1 bulan 1 juta eh, satu jualan ya 200 ribu berat gak? ya enggak eh, satu, satu, tahun, 200, satu tahun 200 ribu satu tahun 200 ribu maka satu hari 500 rupiah dalam waktu lima tahun, kalau gerakan itu terjadi nah, Nhatil Ulama dalam lima tahun akan punya uang 100 triliun kalau itu terjadi dalam waktu 10 tahun 200 triliun apalagi kalau kemudian dalam waktu satu tahun ada yang sampai 5 juta dalam waktu satu tahun bisa 500 triliun dan itu jadi dana abadi umat NU akan menanggung negara NU akan menanggung finance dunia. dunia kita doakan semoga itu berhasil Al-Fatihah wairil nah. makbu ma'ayim malab balim amin jadi kita ini bangsa besar dari dulu makanya kita ini selalu kadang hari ini agar kita tidak terlibat dalam percaturan dunia bangsa kita dijelek jelek-jelekkan maka sekarang musim jelekkan anak bang bangsa apa yang tidak dimiliki bangsa Indonesia dari mulai dongeng kita punya segalanya orang-orang er, orang Eropa punya dongeng cinta namanya Romeo Juliet orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Tai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta. Di Madura ada kisah cinta apa? Marlena. Di Jawa ada kisah cinta Ande-Andelu Lumut. Di sana ada cerita ibu tiri yang kejam, kita juga punya cerita itu. Di sana adalah Cinderella, di sini apa? Bawang putih, bawang meh, merah dan bawang putih bawang merah adalah obat corona sana punya kisah orang kuat namanya Samson orang Madura punya Jokodole di Jawa punya Bandung Bondowoso. orang sana punya apa punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja kita punya kantil nyuriti Timur punya segalanya apa yang nggak kita punya ya keindahan musik nusantara itu ada alat musik namanya terbang alat musik dari Arab terbuat dari kayu dan kulit di Eropa ada alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam Tuh. jadi bangsa ini dari dulu paling punya kekuatan makanya bangsa Cina kalau marah dengan orang-orang di luar Cina yang memproduksi gandum orang Cina akan kelabakan karena kalau embargo gandum tidak boleh masuk Cina, Cina nggak bisa makan makanya gandumnya diawetkan dibikin panjang namanya mie cara makannya pakai sumpit pakai mangkok biar awet kalau menggunakan cara makan orang Madura dicawo, cepet habis bisa Orang Amerika nggak bisa ngimpor gandum, nggak bisa ngimpor apa? bawang bombay dia nggak bisa merasakan nikmatnya masaan. Apalagi orang Afrika, makanannya susah. Nanam padi dimakan sama burung pipit, burung emprit, burung keti. Ngono keti. Orang Madura bilangnya manuk keti. Ini itu habis. Karena jutaan masian. Makanya diimpor oleh orang Madura, dijual 10 juta satu ekor, namanya black strut. No, ngerti brexit itu gede Afrika nanam jagung habis dimakan sama burung petet karena petet Afrika gedenya segede mentok namanya macaw nanam pisang habis dimakan monyet karena monyet Afrika gedenya satu gede sapi namanya gorila begitu makan pisang begitu satu tandan habis tinggal kotoran gitu. nanam ubi habis dimakan celeng makan babi, akhirnya orang Afrika daripada makanannya dihabis, dimakan binatang binatangnya dikejar Dimah, dimakan tapi orang Nusantara makanannya semua ada cari makan apa? ada padi, ada jagung, ada talas ada ubi ah, macam apa lagi makanannya orang Madura makanya nggak ada habisnya makanan di Indo Indonesia, sampai hantu terbanyak hantu Indo nah, orang Inggris tahunya cuma Casper Orang, orang Amerika, Drakula, orang Cina, vampir, orang Indonesia, tinggal ngitung, mulai dari genderuwo, bebek gombel, jerangkong, hai, kolor hijau, <tuh> malampir, <tuh> gerandong inilah cikal bakal yang kita miliki untuk dipersiapkan menjadi bangsa terbesar masa de, masa depan makanya yang rukun karena kita adalah puluhan bangsa yang bersepakat menjadi satu negara. negara siapa konseptor yang membuat orang Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara orang Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik indo Nisha. siapa yang menjadi tukang untuk nukangi nusantara tiada lain dan tiada bukan adalah parawa wali karena wali melihat ada kekuasaan besar di nusantara tapi tidak bisa bersatu karena yang satu raja dan yang satu hamba ham, yang satu bindere yang satu kabule <laughs> begitu ya loh bener eh? eh, ya yeah, iya. aku nggak bisa bisa sama, -sama hmm, oke okay? tahu saya dulu pernah diajari saya bersama dura tapi yang jelek-jelek yang bagus kadang gak dikasih dulu dikasih ada buri gitu <laughs> ada jujur saya punya teman dari kan putranya dia di Gulu-gulu diajari jadi kalau kamu punya temen bilangin katanya orang nggak ngerti buri nambahin jenglet ker ker teyeng kartri asese <laughs> tel <laughs> Loh, akhirnya raja dan hamba oleh para wali islam harus masuk menjadi bagian dari pergerakan baru maka dimunculkanlah pola hidup yang merukunkan antara raja dan hamba hamba pola kehidupan baru namanya musyarakah hidup bersama antara raja dan hamba. Musyarakah itulah yang akhirnya sekarang menjadi konsep hidup keseharian kita namanya masyarakat. Itu bahasa Arab dan para wali yang bikin. Musyarakah atau masyarakat tidak akan pernah terjadi hubungan yang baik kalau raja mutlak kekuasaannya, hamba tidak punya hak apa-apa. Maka kemudian raja dan hamba dimunculkan kehidupan baru sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam apa? kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati maka kemudian raja dan hamba dilebur sesuai dengan konsep Rasulullah namanya ra'ayah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi bahasa rakyat -ra satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ra'iyah. Ra'iyah kalau ketemu bicarakan nasibmu. Konsep itu ada di dalam Al-Qur'an hum fil amri, maka ra'iyah kumpul membicarakan nasibnya pakai bahasa hum dikenal dengan bahasa waroh. Kalau musyawarah harus bertoleransi tenggang rasa jangan menang-menangan sendiri saku film majalis tafsahu yang sakhillah maka tempat bermusyawarah dikenal dengan nama majelis bahasa Al-Qur'an akhirnya konsep ini dibawa oleh para wali diajarkan oleh murid-murid para wali yang bergerak ke barat ada namanya Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek buyutnya Syekh Khalil Bangka Bangkalan yang bergerak ke timur adanya Datuk Ribandang ke kawasan bawah Bawakaraing menyebarkan Islam di Sulawesi membangun sistem raiyah sistem musyarakah sistem musyawaroh itu muridnya Sunan Ampel yang bergerak ke Kalimantan namanya Hatib Dahyan membangun sistem rohiyah, sistem musyarokah di Kalimantan Selatan yang bergerak ke Sumatera namanya Aryo Abdillah atau yang dikenal dengan nama Raden Hu Husein bergerak ke sana, membangun sebuah kawasan Raya musyarokah, akhirnya murid para wali inilah, yang mempersatukan puluhan bangsa, dan puluhan suku, karena yang mempersatukan adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan kawasan namanya wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya dipersatukan, dan disebut dikasih nama, wilayah negara kesatuan republik, Indonesia makanya para ulama sebagai penerus para wali tidak pernah melupakan dua tinggalan para wali yang satu tinggalan Islam dijaga sampai mati tinggali wilayah NKRI harga mati inilah makanya kalau sudah terkait wilayah eh santri nggak pernah tinggal diam nggak pernah mundur dijaca Belanda wilayah dipertahankan bahkan perbedaan ini para wali yang ditinggalkan para wali oleh para ulama dipersatukan pakai Pancasila makanya ketika Belanda datang lagi mau menjajah nusantara setelah merdeka yang pertama kali mengeluarkan semboyan iskariman au mutsaidan adalah para santri muridnya Syekhona Khalil namanya Kiai Hasyim Asy'ari bikin seruan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, Oktober mempertahankan wilayah Akhirnya dengan resolusi jihad 22 Oktober, lahirlah peristiwa besar meledak 10 November. November tanpa 22 Oktober, mustahil terjadi 10 November. November maka 10 November diyakini oleh sejarawan dan diberikan kepada pahlawan. Tanggal 22 Oktober diberikan kepada santri, dikenal dengan nama Harisan Santri. Tidak ada yang bisa membantah. Inilah kontribusi ketika santri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini sampai hari ini jangan tanya kalau urusan NKRI, santri pasti paling depan berbicara negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai hari ini negara kita mencatat yang belum pernah berkhianat pada bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Ini fakta sejarah. Kenapa? Ya itu nah dotil ulama yang secara amaliyah duniyah kita tetap mewarisi apa yang diberikan kepada kita lewat jalur para ulama dari para wali. Para wali kita yakini makanya sejarah para wali kita jaga makamnya kita tengok akhirnya saya dalam setiap tahun pasti datang ke Bangkalan jaro ke makam Sayyidina Khawalir semenjak dulu waktu masih jelek belum bagus begitu saya ini jelek jelek dulu Sarkop terjana ahli kuburan sana sana ke ya ada ya kalau bahasanya kan begitu kalau bahasa Jawanya Asta tanki orang Madura. Dia emang ya? Makanya orang Madura nggak bisa bilang Jawa. Pernah satu ketika orang Madura kelahi dengan orang Surabaya. Orang Surabayanya kalah, akhirnya dicegat di jembatan itu. Kamu orang mana? Jawa Madura. Madura, Pak. Kepiling. Madura Jawa. Jawa, Pak. Lolos. Akhirnya orang Maduranya mikir kalau aku bilang Madura nanti ditempelin, aku harus bilang Jawa. Kamu Madura Jawa? Jebeb. ditempiling juga. cabe <tuk> e, sama <gaduh>, madura bahasanya paling indah De, um, okay. tapi saya heran dengan orang madura itu kalau ngomong itu pasti ketahuan dia orang madura. Sekelas pak Mahfud kalau ngomong ketahuan kalau madura. Tapi orang madura kalau baca Quran sama sekali tidak ketahuan kalau itu orang madura. <tuk> <tuk> wih, Kalau sudah baca Quran nggak ada yang tahu itu madura. Benar nggak bisa bukan madura artinya lidah Madura cocok dengan lidah Al-Qur'an. Al Al itu makanya orang Madura ini kalau, aduh susah kita. Nah, Demek. Mm, okay. Kadinto di di jangan kalian kelas di kampung. Makmur aja masih Itu di di sana ya, di sana. Lho jadi santri ini. Kok akan terus bergerak-bergerak makanya santri tidak akan pernah lupa NKRI ini juga mesti dipertahankan Islam juga harus dipertahankan dan untuk menjaga NKRI santri punya cara yang luar biasa membangun sistem keagamaan yang sinergi dengan pembangunan bang bangsa dengan satu semboyan besar Wa makanya setiap hablillah menjadi sarana para santri agar orang tidak tercerai berai, contoh, ini sholawatan ya. solawatan itu perintah tidak? ya perintah ya ayolah di nama lho alaihi wa salibu karena sholawat itu perintah maka di tangan para ulama solawat menjadi alat pemersa satu sholawatan, sholawat nariyah mengumpulkan ibu-ibu satu kecamatan mengumpulkan ibu-ibu satu kabupaten sholawatan, berjanjian, tibaan, duror mempersatukan anak-anak muda di lapangan-lapangan madu, -lapangan, madura yang bisa sholawatan, baca sholawat yang gak bisa bawa bendera eee, eee, itu di tangan para Allah Allah semua jadi alat pemer satu doa, perintah tidak? doa adalah perintah untuk Oni astajib lakum di tangan para ulama, doa menjadi alat pemersatu. Karena ulama, kalau berdoa pasti bareng-ba, bareng, ba. bareng istighosah, bareng bareng zikir bersama, zikir akbar, bareng-ba, bareng bacain zikir tahlilan, bareng-ba, bareng. Loh, itu ulama sampai doa bareng-bareng, yang kiainya satu, berdoa yang lain, Aminah, Amin. Kalau kecapean, Amin itu di tangan para ulama makan, perintah tidak Kulu makanlah dan minumlah itu perintah di tangan para ulama makan menjadi alat pemersa satu, tumpengnya satu ayamnya tidak dipotong-potong jadi bareng-bareng nanti kalau tamunya lebih tetap kebagian kalau tamunya kurang bagiannya ba, banyak, tapi kalau sudah dipisah-pisah kalau tamunya banyak kelebihan, kalau tamunya kurang kebanyak kebanyakan, ini cara ulama kuburan untuk didatangi perintah tidak perintah fazuruha ah, Rasulullah memerintah maka di tangan para ulama kuburan menjadi alat pemersa satu datang ke kuburan kuburan bersama sama akhirnya ziarah pun menjadi bagian dari persatu persatuan lihat di makam Syekhona Khalil kita bisa lihat persatuannya ada satu rombongan datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum rampung, rombongan satunya datang, ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam. Apa tekah? Ini belum selesai, rombongan satunya datang, assalamu Ini belum selesai, rombongan satunya datang dengan bahasa yang berbeda, bahasa madura yang satu rombongan datang gak pakai ngomong bahwa mereka pun rombongan dari sumenep ditunggu di base rukun gak? jangan begitu enggak makanya di tangan para ulama makbaroh makbaroh menjadi alat pemersa satu makan jadi alat pemersatu itu prinsip wa attasrimu jami tapi di tangan yang lain alat pemersatu menjadi alat pemecah bel Belah makan yang tadinya bersatu di menjadi makan sendiri-sendiri. Doa bersama-sama yang tadinya istighosah jadi alat pemersatu di akhirnya doa sendiri-sendiri. Akhirnya tidak ada alasan untuk bersatu, maka kemudian bangsa diambang ambang perpecah-perpecahan, tapi di tangan santri bangsa akan tetap bersatu, negara akan kuat. Kenapa kuburan ditengok? Akhirnya orang Jawa cinta sama Madura karena ada makamnya. Saya kok oh. Khalil akan cinta pada Sumenep karena ada makam St. Orang Madura menjadi cinta sama Surabaya karena ada makam Sunan Am Ampel. Orang Bangkalan akan cinta sama Demak karena ada makam Sunan Kali Jaga. Bahkan cinta dengan Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati para kuburan para nenek moyangnya diperingati di dikholi kalau ini dilakukan terus menerus antar anak bangsa anak bangsa akan mencintai tempat-tempat yang jauh dan ini adalah cara menjaga kubul wakon minal iman ini caranya san santri makanya Belanda dulu kalau mau membuat bangsa pecah pergerakan santri harus dipisah pisah the fight at imper at imprah lu ini caranya san santri, maka enggak usah khawatir lalatim, enggak usah khawatir dengan santri, pak tentara enggak usah khawatir dengan santri polisi enggak usah khawatir pada santri sampai kapanpun santri nasnotil ulama akan setia pada NKRI <tik> karena NKRI santri sadar bahwa dunia ini dibikin Allah sudah baik, manusianya sudah baik, manusia tidak dikasih tanduk, artinya manusia tidak persiapkan untuk tanduk-tanduan Manusia tidak dikasih cakar, artinya manusia tidak disiapkan untuk cakar-cakaran. Manusia tidak dikasih kaki seperti sapi, artinya manusia tidak disiapkan untuk tendang-tendangan. Manusia tidak dikasih taring, artinya manusia tidak dipersiapkan coko, -coko cokotan. Tapi manusia dipersiapkan sebagai lakat kelak nahl insaan, nabi aksani takun dipersiapkan sebagai bentuk terbaik dan agar kebaikan itu menjadi sempurna tidak turun derajat kepada maka diberikan sebuah rumus baru sebuah petunjuk namanya amanu amilusho lihat yang dari rosu loh, loh, tapi kemanusiaan yang baik disempurnakan dengan agama yang baik ini tidak akan berarti apa-apa kalau manusia tidak punya keamanan bangsanya dengan Ba baik, maka sebelum lakad kholaknal insana fi aksani taqwib sumpah Allah wa tini wa zaitun wa turi sinina, wa baladil amin, demi buah tim simbol nabi nuh ulul azmi wa zaitun simbol nabi aisa, nabi ibrahim wa turi sinina, simbol nabi musa, simbol nabi muhammad apa wa hadhal baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara maka jangan mengaku umat rasulullah kalau nggak mampu menciptakan keamanan bangsa dan negara Bangsa dan negara dijaga oleh lalatib beserta polisi, beserta TNI. Manusianya sudah baik dijaga sendiri-sendiri lewat keluarga. Para ulama menjaga amanuah wa sok. Lihat, makanya ada jihadnya masing-masing. Suriah manusianya baik, agamanya baik, tapi tidak tercipta baladil Amin. Kerusuhan ada di mana? Karena nah, Afghanistan tidak tercipta baladil amin nusantara punya aman wa amilus dengan sistem nahdlatul ulama sistem pesantren tercipta kedamaian baladil amin karena punya negara kesatuan republik indonesia inilah yang namanya balatun pajibatun warabun wafurlo ini ya kita punya segala segalanya dan manusia terus bergerak dan terus berkembang saat inilah titik dimana al-muhafadatu al-alqadimi sudah dilakukan oleh Nahdodil ulama persiapan apa? persiapan al-afdu jadidil aslah masa depan yang lebih baik Nah masa depan yang lebih baik itu seperti apa? hari ini kita bisa melihat ada satu masa yang tidak kebayang sebelumnya yang disebut milenial ini masa yang tidak kebayang sebelumnya dimana seluruh anak bangsa bisa bertemu setiap hari dulu zaman para kiai yang di atas ini untuk sekedar melihat gajah Afrika nunggu namanya flora dan faunanya TVRI. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Harmoko sama Pak Murdiyono. Anak milenial tidak perlu menunggu lama. Kalau pengen berselancar di dunia tinggal ambil smartphone, tinggal ketik di sini semua keluar. Apapun yang kalian inginkan ada di sini. Ketiklah sesuatu pasti keluar penjelasannya. Karena ada ulama yang sangat sakti di situ, yang alim namanya Syihul, <tuh> <tuh> Kukli. Ya alim. Dan, nah itu tinggal ketik. Mau lihat Afrika tinggal ketik. Kucing Afrika keluar. Tengu Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Iya, mau ngetik. Banser <tuh> kecemplung kali. Ada di situ. Iya pan aduh ada di sini. Ini dunia baru, dunia di mana seluruh anak bangsa ketemu, tidak ada perbedaan yang yang dipakai oleh anak Korea dipakai oleh anak Indonesia rambutnya sama-sama miring. Ya pakai WhatsApp semua dari anak presiden sampai anak kerapan sapi pakai WhatsApp, pakai Facebook nyari teman nggak perlu pakai sendal kesana kesini. Tak perlu sekarang tinggal ketik di sini namanya di um, Dina oke okay. ini ada di sini sowi keluar sowi yang mana ya bangkalan iya itu yang bawa Bapak anak muda paling ganteng di bangkalan pasti keluar wajah yang keluar rakaror walah itu keluar, <laughs> keluar, keluar. rakaror gitu Ra nasi keluar gitu. Ra latif keluar gitu. begitu diketik, ra usah muafik. Tapi gak bisa. Saya ini kalau dipisahkan dari NU nggak NO bisa. Karena nama yang paling sering disebut oleh orang NU NO itu muafik. Wallahul muafik Jadi ini saya ini belum lahir sudah NU. NO. <tik> Jangan curiga kalau saya bukan NU. pasti NU namanya saja Muhafiq coba. Orang NU setiap ngaji mesti nyebut wallahul muafik. Jadi sebelum saya datang nama saya sudah sampai di Bangkalan. Makanya kalau saya datang orang tidak bisa lagi, oh ini namanya Muhafiq gitu kan. Oh. Akhirnya dibanding-bandingkan kalau sama Raka Ror ganteng mana katanya. Iya. ini loh ya. itu. Itu ini masa di rumah dunia baru. Dulu kemana-mana pakai sentolop, iya tahu sentolop? Center. Sekarang mana ada orang pakai center? Karena di sini ada center. Dunia baru, ngajarin nah. ya. Nah, ini yang ngajarin saya bahwa di sini ada center itu habib bidin mantunya habibutfi. Khusus ada itu di situ. Katanya. Semua ada di sini. Sekarang apa yang nggak ada di sini? Matikannya susah aneh ini dunia baru, new world loh mm. dikira saya nggak bisa bahasa inggris dipikir ranasi aja yang bisa bahasa inggris karena pulang dari inggris oh, ranasi eh? uh, Rana eh? <flavor> ityana... ityana... hmm, di inggris tetep demak hahaha iya di nari montor muluknya dimana mana? iya yeah, biar kayak itu. Oh, orang ranasi itu kemarin cerita sama saya keliru beli pakai pound sterling keliru kebanyakan katanya dikira sepuluh ribu ganti sepuluh ribu pound sterling ya inilah dunia ini dunia baru anak-anak sekarang ini dikendalikan oleh ini bisa tahu dunia manapun pengen belajar masak daging kikil gak perlu ketemu orang ketik di sini resep apa resep masak kikil ah, ada di sini resep potong rambut ada di sini Menggemukkan sapi Ada di semua lengkap. Dulu ini kisah kini. Orang-orang tua kita ini dulu Makanya sekarang kalau jatuh cinta itu berat Kalau orang dulu itu Karena dulu jatuh cinta itu berat Kalau sekarang kan lebih enteng Dulu jatuh cinta itu berat Karena gak ketemu Kalau sudah satu mondok gak ketemu Akhirnya kita bikin surat Mulai menulis kalimat cinta Dulu makanya orang dulu pintar-pintar merayu Karena kalau bercinta kalimatnya panjang Untukmu kekasihku, di penjara suci Kalau di penjara suci itu artinya pesantren <San -tren. <San -tren. <San -tren. entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu pedih rasanya semenjak kau pergi dariku tapi aku gak apa-apa karena itu demi kau menuntut ilmu untuk masa depan kita berdua Wah, itu dulu <San> kekasihku memang perih merindukanmu setiap aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu dan perih ini bisa kurasakan seperti kata penyair kau tusuk di sana berdarah di sini Wah, <tik> itu dulu itu dulu jangan kita ini manak -manak dulu. pengalaman ki enghi <tik> pengalaman ini dia loh tapi aku paksakan menulis sajak rindu dan tidak bisa aku tahan lagi, menulis sajak rindu di bawah rembulan ini karena aku tahu kau dan aku malam ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama <tos> <tos> Aduh itu dikirim lewat pos ini dikirim lewat pos, terus dijilat perangkonya <tos> <tos> <tos> <tos> ditunggu seminggu, gak datang datang ini pasti dibuka pengurus ini <tos> <tos> nah sekarang anak-anak muda zaman ini gak perlu susah-susah sama -susah. punya dunia baru kalau rindu video call WhatsApp foto terus dikirim kalimatnya juga nggak panjang cukup mah mah mah mah ini dunia baru bener-bener dunia baru percepatannya luar biasa Luar biasa, bisa menjadi siapa saja di Bicara bisa jadi siapa saja Tapi yang tidak bisa dilampaui oleh anak modern Anak milenial cuma satu Kamu bisa menjadi lebih Arab dari orang Arab Kamu bisa menjadi Eropa dari, lebih dari orang Eropa Tapi kamu pergi ke negara manapun Kamu pasti ditanya pasportmu ma. Mana, artinya identitas sebuah bangsa Pasti menjadi identitas terakhir dari anak milenial Nial dan itu sudah dipersiapkan oleh nahdlatul ulama dengan semboyan-semboyan tentang kebangsaan NKRI harga mati hukum waton minal iman yaal waaton sudah dipersiapkan oleh nahdlatul Ulama maka yang lain masih berbicara khilafiyah yang lain masih berbicara ini dan itu masih berbicara riba masih berbicara, tapi NU sudah mulai berbicara kebangsaan Hubul Watton minal iman artinya nahdlatul Ulama sudah 100 tahun lebih maju daripada yang lain Loh, jangan dikira kalau kemudian Hubul Waton ini tidak persiapkan jangka panjang saat anak-anak bangsa lain datang ke sini cari makanan saat anak-anak bangsa lain cari energi, saat anak-anak bangsa lain cari air, kita sudah punya proteksi cinta tanah, air Maka begitu cintanya sama tanah air, sampai ada fitnah-fitnah, wah itu ketua Banser kalau mati pasti pakai salam panca. Sila tidak ditanya merobohkan tapi kamu pakai salam apa, itu udah fitnah-fitnah itu sudah mulai keluar untuk orang N. N, tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa, kenapa? sebelum Nahdlatul ulama lahir bakhalil bangkalan mendapatkan isyarah yang luar biasa yang akhirnya membuat beliau mengirimkan tongkat sama tasbihnya kepada kiai hashim as'ari karena kiai hashim as'ari menunggu petunjuk dari bakhalil dan petunjuk bakhalil sederhana dapat isyarah yuriduna ayud bi'afwa'ihim wa ya'ballah illa walau karihal kafirun akan ada masanya orang-orang memadamkan cahayanya Allah tapi dibiarkan sama Allah karena Allah akan menyempurnakan cahayanya dan Nahdlatil ulama diletakkan kepada apa kepada Allah akan menyempurnakan cahayanya maka NU semakin diolok-olok semakin melampaui yang Allah sholawatan semakin diolok-olok semakin rah. rame kuburan diolok-olok semakin rame Rame apa yang dilakukan No, semakin ramai banget. Ya semakin menunjukkan kekuatannya. Seluruh itulah caranya. Oh, NU itu semakin ya semakin kuat, semakin ditahan, semakin tidak bisa dipendung. Itu nak betul. makanya sekarang untuk semua. No, semua pada waktunya dulu. Ilaruhi nggak mau sekarang. Mau semoga arwahnya, mau semoga arwahnya kepada arwah. Tapi biar enggak ke kiri, enggak ke kanan. Mengheningkan cipta mulai. Ya dulu nggak mau nasi tumpeng, sekarang mau pakai nasi, tapi masih nasi kotak. Dulu nggak mau ingkung ayam, sekarang pakai suwi. Mau pakai sayap. Dulu nggak mau suwo, sekarang mau pakai rukyah. Sama aja. Dulu alat dulu saya dina nggak mau, sekarang mau pakai baginda. Dulu nggak mau alat musik, sekarang pakai mulut. Dem, dem, dem, dem. Makanya kita jangan terkecoh kalau ada yang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah diarahkan ke NU NO, kita jawab kenapa harus aku yang kembali kamulah yang harus kembali karena kamu pernah pergi aku belum pernah kemana-mana aku masih seperti yang dulu gitu eh oh makanya nggak usah takut tadi warga eh And, oh, tunggu saja yang sekarang kayaknya kayak miring-miring dari NU, NO. nanti balik lagi udah nggak khawatir Oh ini nahdetil ulama jadi ini kenapa kok begitu kuat ya karena kita disadarkan betul bahwa kita ini hidup di zamannya para ulama Ula. makanya dibikinkan pada namanya nahdetil ulama agar kita tidak lupa kedudukan kita sebagai muridnya ulama Ula. kalau sahabat ya nahdetu soha sahabat nahdetu tabiin kita ini nahdetil Ulama, maka gayanya ya yang gaya muridnya ulama. Ya kalau sholat ya ditunggu yang masih di sawah itu kan gaya muridnya ulama, ya kan? Kalau masih belum datang tunggu tunggu, bang muridnya ulama itu kalau sholat sering mundur, kadang masih di sawah, masih makani sapi, maka adhan tuhur mestinya jam setengah jam setengah dua kadang mundur sampai jam dua, jam dua Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah belum datang, tunggu lagi robana ya robana sampai datang semua itu NU, terus kalau sholat Allah Akbar <tuh> ya gitu kenapa? karena orang NU ini orang kampung biasa matanya masih belum bisa so. sholat kan ya. makanya dia ini Allah Akbar, dan yang penting orang NU punya sholat sarung sarung ini mampu menjadi penahan aurat aw laki-laki, baik nasyrullah oh warud, karena di linting akhirnya ada lintingannya di atas kuser, akhirnya Allah Akbar nyantol, nggak perlu begini karena khawatir lo pelarut oh, ada cantolannya di sini, kau usah serius-serius ini -serius ini, jangan serius-serius nanti. nanti viral. <laughs> Ya orang lain loh akbar kenapa? karena di belakangnya santrinya lihat kalau yang Allahu akbar ya ibu ini nyetop apa lah ya nih ya, lah, ya. ya, ya, ya. terus sholat Allahu akbar orang yang tahu sholat di masjid itu gak khusyuk di sekitar sini karena jauh dari ka'bah ka'bah itu pemancar utama masjid sini pemancar lo lokal, sinyalnya kadang hilang ada bakso, liat, sinyalnya hilang ting ting ting, bakso Allahu akbar, 2018, 2018, hujan ya Allah, kerupukku kehujanan. Akhirnya dia ya, ya udah deh, daripada sholat bocor kepalanya ke sana, ke sana, ke sana, diimami surat baktus ya kepanjangan, akhirnya apa? Ditambal, sehabis habis so, sholat, lah, lah, la lah, elah, la, la. pakai pikir. Ada yang protes, kenapa dikirnya, ketek, ketek begini? Sok apa dikirnya, diem, sok murid Rasulullah, wal jamaah pertama, murid langsung rasul elah, diem begini hatinya kepada Allah Allah murid ulama Madura ikut diem dia tidur. <SILENCIO> Makanya kalau ikut NO, enak ramen, karena kalau nggak tidur bisa keke, ketek, terus kiainya bunyi, lah, lah, eh lo kok keras bunyinya? Biar yang tua-tua denger bisa meniru, menirukan. Nah kalau ikut yang <SILENCIO> itu bunyi apa? Gak tahu Bisa. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Ini cara NO, ya puasa ya biasa caranya santri kalau santri puasa ya pakai imsak biar mataharinya walaupun gak kelihatan tidak bablas kalau orang Arab khaitil abiyadi khaitil aswadi kelihatan karena padang pasir orang sini gak kelihatan, nah, kelihatan maka pakai imsak nah, pakai imsak setelah itu kalau puasa jangan terlalu banyak melek karena orang sini kalau puasa gak khusuk lihat jambu, lihat mangga ingin makan kalau orang Arab lihat padang pasir khusus, karena kadang ada yang pengin makan padang pasir daripada puasa tidak khusus, udah lebih baik tidur maka punya dalil yang terkenal naumusho imin aiba. dan ya, tidurnya orang puasa itu ibadah akhirnya tidur ter terus begitu tidur terus para kiai pusing, kok gak bangun bangun akhirnya para kiai pergi ke pasar beli mercon akhirnya kalau Ramadan, dar -dor dar Dor. maka seluruh stakeholder bangkalan gak usah emosi kalau ada mercon di bulan roma Romadon karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli wal jamaah. Oh itu salat devli gitu, biasa dor dor dor dan kiai bisa uji kekhusuan kalau dornya jongah berarti gak khusus salatnya. itu ya, ya, ya, caranya santri makanya indah. Dimanapun kalau santri NU NO itu hadain, indah bisa menerima perbedaan, biasa. Lo ya, terus tengah malam santri punya cara biar nggak pada tidur, pakai gentong, tokek tokek tokek tokek. sahur enggak sahur zakarpu. Loh ya, haji juga sama, caranya santri nggak langsung ke Mekah karena ngantrinya 25 tahun, nah, oh, makanya latihan dulu, kemana ke alun-alun Bangka bangkalan lapek kalau iya ibadahnya haji, niatnya haji, ekromnya beneran kabarnya trip, triplek. Terus kalau sudah berangkat diantar satu bis, dua bis, ke asrama haji, sukolilo surah, bayar. Yang pergi haji masuk asrama, yang anterin belok kebun binatang surah, bayar. Ada ini macam koa, ini nama koa. Sama kita ini indah, makanya santri ini menempuh jalan yang luar biasa, belajar agama dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang indah. Dengan Rasulullah, santri punya cara, jauh kita gak ketemu Rasulullah. Rasulullah dimakta, kita di sini, rindu ada Rasulullah, tapi santri punya cara membangun kerinduan dengan solawatan. Sholawa. Solawatan, solawatan santri, ya kayak santri. Yang santri muda ya marhaban ya nur al aini marhaban marhaban marhaban janda lusa ini lah marhaban marhaban santri yang muda yang seneng ane curor ya lagi ini ada janda itu santri muda, yang tua ya kayak tadi itu. Alayyana be, salam alaika, Rasul salam alaika, ya tadi itu yang tua, yang namanya seni hadroh ya itu tadi. Alayyana <tuh> be, itu kalau diteruskan ada tanakol, ta'wala, ada tua tua. Kalau yang ibu-ibu punya gaya sendiri muridnya ulama santri ini. Ya Rasulullah Sallamulikarim Ya Rabi Aisyah. Oh, banyak bu emang penggemar dangdut orang Madura itu kalau nyanyi dangdut Imam S. zoom, <laughs> suaranya lebih baik putih mata daripada putih tulang bila ku terima sisa cintamu lagi wala suaranya tadi saya datang disambut saya nyangka ya itu suaranya bagus ternyata aduh mana tadi ini ranasi bagus suaranya adada ada, ada. saya, saya yang jelek sendiri tadi disambut pakai gambus itu. Oh. Orang Madura, makanya yang suka dangdut ya dangdutan orang saya punya temen di Jakarta dulu orang Madura tak ajak ke Monas, tak ajak kemana dia masih protes apa yang dia cari, kalau rumahnya rumah di mana? <laughs> yang lain gak penting, yang penting rumah irama <laughs> kan gitu, makanya sholawatnya santri ini macam macem yang orang jawa, gaya jawa ya nabi salam malaika ya rasul salam salam angliya numpak raula ya, yang kayak jawa yang hobi india ya indianan ya rasulallah salam malai ya rafi nyambung juga abad tayaji radhal Iya ulanju, tumhi ho mat, ruh tumhi ho lindi ayo, iya santri Sunda ya kaya Sunda ya Rasulullah salam salamun aleykum asli lenuh cecer Sunda yang orang Kalimantan banjarnya ya Rasulullah wassalamu'na'likum Ya Rabbi Asyani wa daraji Fata yajid wa Ya uheil alju Ya uheil alju Di walkan rami kota baru Gunungnya bamegabame itu santri indah makanya akhirnya lahirlah Mahabbah kepada Rasul Lalu dengan cara santri dan cinta kepada Rasul nggak bisa dibendung. Setiap dengar sholawat, kumpul semua, datanglah para habaib sholawatan Ya na nah, ya, nah, nah, itu. Lah yang nggak paham ya bawa bendera. Eh, ne, ne, no, ay, kadang bendera slangnya nae, naik, bendera Ivan Fales yang naik. Lah makanya kadang nggak paham bagi yang tidak melahirkan maaf apa? apa karena tidak diajari cinta dengan gayasan santri protes, apa solawatan lo pakai joget-joget segala bagi santri nggak ada masalah, santri solawatan joget lo seneng kok senengnya joget gini, oh, pacar jauh seneng aja. yes, itu biasa apa kalimatnya berlebihan ada atas samson antabadron cinta dari dulu berlebihan dek, wajahmu seperti purnama, biasa De, kalimat cinta dari dulu berlebihan inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu langsung kepalamu segitu gede kembali ke rakyat itu ini kalimat cinta ya rabbi bil Mustapha, dibilang musyrik oh ya rabbi bil Mustapha. itu kalimat cinta jangan dimusyrikkan karena banyak kalimat cinta kalau dicerna secara zahir secara musyrik dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku ya musyrik masih ketemu sehari mati nah, itu kalimatnya roma irama itu setengah musyrik ku tahu rumus dunia emang kamu tahu rumusnya dunia kayak Allah aja Dan? itu dari dulu kalimat cinta itu begitu, makanya jangan heran ada kalimat cinta yang aneh pacar hilang tanya Allah gak mau di SMS atau WA pacar hilang langsung tanya Allah seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu <tuk> Terlibat ya Allah makanya karena kita ini santri itu mahabbahnya sudah macam-macam cintanya itu makanya ada yang sholawatan ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian dikit. Setiap malam cuma nutuk tung ya nggak apa-apa terima. Ada yang tulang tangga ada yang cuma tung tung, terima. jangan tanya cerita kepada Rasul kalau pada san. Santri apapun yang akan dilakukan demi cintanya pada Rasul, lo gak ada santri kok tidak cinta sama Rasul, lo jangan mengada-ada lah ada santri gak cinta Rasul itu aneh-aneh aja kamu. Nih <tuk> ya, Robi Ahal Adawiyah, kalimat cintanya. Wah itu serem lagi itu. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh berikan sama musuh-musuhmu kalau nenek nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh dan aku gak peduli berikan sama kekasih-kekasihmu kalau ibadahku karena aku pengen surga ya Allah, tutup surga itu dariku kalau ibadahku karena aku takut neraka buka neraka, bakar aku di dalamnya tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku, berani sampean? ya <tuk> denger aja tercengang serem sekali Ini kalimat cinta makanya yang bisa menggambarkan cinta dengan baik itu namanya Ibnu Katsir nulis kitab Tishatul Anbiya menceritakan manuk ketik jatuh cinta. Manuk ketik yang kecil gitu jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. pede aja dia. Dek Kedik. Apa? Mas Kedik. I love you, Prek. <laughs> kurung ketik emosi, mana dibilang I love you, Fred. Mana ketik ini berdiri, dek ketik aku cinta padamu. Jangan kau bilang Fred seperti itu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu dan Nabi Sulaiman dengar gituan ketawa mau manuk ketik yang segini mau menghancurkan kerajaannya Nabi Sulaiman semalatik ketik mulutmu itu loh katanya. cari emang cowok lambimu, katanya. tapi manuk ketik, ya, biasa aja ya Sulaiman jangan begitu kamu gak usah aku tahu gak mungkin menghancurkan kerajaanmu aku kecil tapi kenapa aku berani mengatakan itu ya aku kecil, karena itulah kalimat ketik kalau lagi jatuh cinta ah, santri punya mekanismenya makanya NU itu dinamis lini agama dinamis lini kehidupan sosial dinamis, lini kebangsaan dinamis, akhirnya apa? NU akan menjadi bagian dari perubahan masa depan dunia Fa insya Allah kita akan menjadi bagian itu, kalau kita istiqomah berada dalam Ya, nah betul Alama itu ya amma ba'du. <tuh> Dan ini mukadimah selesai. Ini baru mukadimah saya belum mulai ngaji. <tuh> Loh kan Kiai kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Ya tadi saya sudah belum, amma ba'du sudah belum? Ini baru amma ba'du artinya baru selesai mukadimah, belum belum mulai. Jadi amma lu enggak jadi hujan kok tadi kalau jadi hujan berhenti, saya mau gak jadi itu baru kita sebut saykhona khalil, lu kan gak, gak hujan lu hujan, kan hujan gak? Ada. gak ada, makanya NO itu enak iya, kalau gak bisa share it karena gak punya wifi pakai wifi nya para ulama iya kan kita ini kan sering, Jelah Ruhi siapa, Pak D gitu wah gak punya wifi, wah, kita gak pernah download tapi kita ini punya wali, punya nabi yang punya kuota tersendiri karena pernah download saya itu tiap malam nggak pernah tidur Apa munajat kepada Allah, download akhirnya punya wifi, nah kita diajak download dua jam tidur ya Allah ya Allah tapi pengennya share it pahala ke nenek kita share it pahala ke kakek kita orang sampe nggak punya wifi gimana mau share it makanya kita sering sekali pakai wifi gratisan kalau datang, datang, akhirnya kita selalu pakai wifi besar pakai rasulullah, untuk mengirim program kecil kita ilahudrutin nabi il muskofah, itu kan sama dengan .co.id waila jamil amliyai wal mursalin wal ulama'i wa syuhada'i wa sali'in waila jamil ulia ilai ilai ilan syarik ala magharib ya fi barriha wa baqriha wana khususul sultanul awliya isya'abdil qadil aljian r.a waini waini, wifi fi besar kita sebut wai abain aumatina masyaihi masyaihi masyaihina wana khususuna la shaykhana bangkalan Ayabaina inah akhirnya kan yang kita kecil-kecil ini ikut ke wifi yang besar. Akhirnya terkirim terkiri, lah tahu orang nggak percaya masa Fatihah bisa dibagi ke sedunia. Ya jangan kan Fatihah tinju aja bisa. Sampean kan kan gak pernah lihat tinju di Amerika sana. Ada satu orang yang nyuting, tapi orang ini ngerti dipancarkan lah naik kan lewat bayinya satel satelit, dari satelit dibagi ke seluruh dunia akhirnya kita pun kebagian, namanya siaran lang langsung bagiannya sama, walaupun kita nggak punya wifi tapi kita punya bagian langsung, namanya siaran lang langsung, sama, makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya tv ini <tuh> ya Allah, ya Allah. Jadi makanya dulu kita ya kadang ngapalkan kitab gitu ya kita masih lain yang ngarang. Alfia itu kalau pakai babynya, anu penyusunnya kita isi ketemu. Ambil ngantuk-ngantuk ini gak clear. Allahumma maliki wabnu malaikhi, hamdulillah robbil alaikhi, robbil maliki, sali anallah nabi, Mustafa anil nusafa, mirdin achara bala, zainal lah, abil ya Makasih itu nabi ya, mahfia. Tunggu kali belakang belakang. Bapak lagi ditonton kok rezokin, makcik ini punya lebih baik, nantang WiFi hilang. Bapak lagi ditonton kok rezokin, Pak, ibaratnya Alvia tak penemu, tapi lebih bagus dari alfianya punya penemu. Nantang WiFi hilang hilang, akhirnya bawa pisau pinfire, ntar dia lah mustahu pun dana, iyal. Jamilah, lu maka jangan sekali-sekali sampe yang suudon sama WiFi, enggak nyambung sama nanti loh cocok ya udah make cocok Marlena hehehe ini makanya cocok ya lihat itu ini santri itu begitu kalau <laughs> gak itu pakai wifi .co.id cocok ya iya itu Madura asli pakai shot Afli. Yaudah, ini alhamdulillah Bangkalan malam hari ini menunjukkan cintaannya pada nahdlatul ulama dan barokah nahdlatul ulama setelah diterpa dengan sekian persoalan kita membuktikan barokahnya Syekhona Khalil yang diberikan kepada Baisy Mas'ari lewat tongkatnya dan tasbih-tasbihnya dan sekarang malam hari ini di Bangkalan ada sebuah pasukan baru. Apa tadi? Patung tas. Pasukan tongkat tasbeh yang langsung dikomando oleh rakaror Roro. coting rakaror <laughs> e, Itu patong tas. Patong tas. Pasukan tongkat dan tasbeh. Ya, nanti itu tongkatnya pakai apa? Pakai rotan. Pakai rotan. Ya, nanti saya bilang sama orang di Kalimantan Timur yang masih punya banyak rotan. E, iya. Coba. E, iya, nanti titip rotan. Gitu nanti tak coba nanti bilangin sama sana rotan oh angki angki angku angku angku eh kong ya Allah lo itu itu topnya lojamin jangan lihat itu itu besok masuk surga nggak pakai ditanya langsung plong masuk sampean masih ngantri ditanya satu-satu dia udah dada-dadaan lo itu makanya dulu banyak sekali, putra-putra kiai yang jatap itu jadi idola, para santri pengen memberikan sesuatu, pengen apa karena apa, kalau dia tidak ditanya samian diajak, nanti ini dulu yang memperhatikan saya ya Allah tolong ajak saya loh, orai, orai, bagus ya <tuh> Allah, indah ini NO, lengkap pokoknya Oh, ya apa aja <tuh> Ya Allah, luar biasa. Dan malam hari ini bulan bisa lurus sama panggung ini. Ini luar biasa. Wajahnya. Dah, dah ya, dah malam. Semoga kita semua dalam ridha Allah. Nahdhatul Ulama diridai Allah. Kita besok dapat syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah suratalladzina anamma alaihim ahlil maqlub a'lil maladdallin amin ihdina suratul mustaqim wallahul muhaffiq ilaha kuamil tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lom sebagai sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa lalu dan mengambil masa depan yang lebih baik namanya al-muhafadu tu'alal qudimi soleh wal-akhdu bil jadidil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 Komunitas Muslim yang disebut Santri, di mana santri itu cirinya tiga. Kata Belanda, apa cirinya? Sarungnya ngelinteng ya, sarungnya ngelinteng pecinya mereng tangannya gudikan. Itu dulu, dan santri ini.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 itu bikin acara pernikahan, tapi di musim hujan, datang ke tempat Saykhona Kholeil, tolong saya, Saykhona tolong hentikan hujan, karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya, saya pingin tujuh hari tujuh malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Saykhona memang wali pasti bisa menahan tujuh hari. Baik, kata Saykhona kholil ambil kertas. Kertas diambil sama saya Fonah Kholil ditulis dikit ditulis tolong tulisan ini kamu paku di atas pin pintu bener-bener tujuh -bener hari tujuh malam nggak hujan akhirnya bapak bupati ini saking senengnya pengen tahu tulisan apa ini kok hebat bisa menghentikan hujan sampai tujuh hari 7 malam begitu dibuka bapak bupatinya emosi karena tulisannya bupati Walanarajer <tuh> demak lo itu makanya insyaallah ini gerimej saja ya hujan lah ya. diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari seluruh Jawa bahkan sebagian besar Sumatera sampai di Madura dikenal dengan pemberontakan Diponegoro, perang Sabil. Akhirnya Belanda kalah kalang kabut, 2 juta gulden habis, dua ribu tentara terbaik Belanda habis. Kenapa? Karena perang melawan Diponegoro, santri ada adalah santri buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata bahkan pengamal dalam kehidupannya sehari-hari akhirnya Belanda sudah deh kalau kayak gini bangkrut kita santri ini nggak pernah bisa dikontrol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 santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal Manta Shabbaha Fahuwa Minhum jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu santri sudah lebih dulu bersemboyan Manta Shabbaha Fahuwa Minhum akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan Belanda